Hai semuanya Jadi di video kali ini aku cuma pengen bikin make up tuh yang uh, simple tapi kelihatan seger Lalu untuk primernya aku lagi suka pakai punyanya ini Cezanne. Dia ini SPF nya tinggi banget ya uh, Bungkusnya udah aku buang cuma nanti aku tulis di description box Jadi kalau buat kalian yang suka aktivitas di luar ini bagus banget karena SPF nya tinggi sekali Terus, dia sangat-sangat cair, -sangat Nah, warnanya itu lebih ke pink Kalau kalian bisa lihat Ya, dan dia bikin efek mencerahkan Cuman, di wajah aku yang gelap ini Biasanya kalau udah efek mencerahkan tuh pasti ngeri Nah, ini dia enggak Dia enggak bikin wajah aku jadi abu-abu Tuh kan Walaupun dia pink Dia nggak bikin wajah aku Jadi abu-abu gitu berubah warna Dan dia cepet banget nyerap. Oil controlnya juga bagus Ini kalian bisa beli di Wetsong deh